Halo guys, balik lagi bersama gua di Tangan Pendosa ya guys Di video kali ini seperti biasa, seperti kemarin Seperti hari-hari sebelumnya kita bermain hmm, Pragmatic Play Casino dari Sweet Bonanza Candyland ya guys Di video kali ini gue mau bawa modal lumayan banyak nih guys Gue udah bawa modal 1 juta rupiah guys Gue mau coba tampil aduh taruh guys sambil rebahan kan langsung aja kita pasang-pasang dulu kita pasang 30 50 50 ya guys kita pasang 50 ya udah semuanya 50 ribu semuanya langsung gaskan masih bersama bang Toib guys temani bang Toib bermain suit bonanza kardilan oh ya buat kalian yang mau main barbar -bar juga boleh cuman tergantung modal kalian ya guys bednya Boleh ngikutin juga cara-cara tips-tips dari tangan pendosa guys, dari gua. Aduh satu cok sayang banget cok. Ini sama aja gua sekali masang 200.000 guys. Anjay banget. Pisang pisang. Oke, kita lanjut lagi di ronde yang kedua ini guys. Masih ditemani Bang Toyib ya guys. Bang Toyib pakai ya, ganti-ganti coba bajunya. Oke lanjut puter bang oh ya sambil bang toy muter gue mau ngasih tahu kalian nih guys gue main di maxwin 138 ya guys yang belum tahu gue main di maxwin 138 linknya ada di kolom komentar ya bosku langsung aja gas langsung aja gas Oke. oke apalagi nih yang kena switch spin kah aduh Lima aja ih 5-nya gak makan lagi, guys. Anjay. Sayang banget 5-nya, Cok. Oke, pisang kena pisang. Lumayan, lumayan. Pemain apanya? Orang kagak menang, anjay. Oke, gue pasang lagi ya, guys. Modal sudah mulai menipis ya, Cok. Ayo, Bang, putar lagi ya. Anjir, gue berharap sih sweet bonanza asli, guys, yang kena, guys langsung pecah-pecahannya tuh di dalam lumayan cok bobet lumayan kan masang 50 ribu oke apa nih yang kena candy drop kah 55 aja nah 5 aja uh anjir masa dari tadi 12 dua mulu guys lumayan lumayan profit 100 ribu ya guys Oke, iya Bang Jono, iya santai-santai Bang Jono, gue udah masang, gua udah masang. Oke, lanjut muter lagi Bang, gas kun. Siap diputar, lagi diputar guys sama Bang Jono. Oh ya kalian kalau ada masukan-masukan buat gua tips-tips memasang gitu guys, langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Nanti bakal gue cobain tips-tips dari kalian. Atau kalian ada trik-trik? berbagi trik ya guys di kolom komentar untuk gua main di sweet bonanza candyland ih sweet spin kah ih nice banget guys kena sweet spin oke okay, langsung aja kita masuk ke games bonanza asli ya guys manis banget sweet spin kena guys nice banget ini nih gua kemarin jp nya di sini guys sweet bonanza asli di candyland Gue masang 50.000 ya, guys. Langsung aja, ih, manis banget! Bang Juno, anjay! Bang Juno-nya lekong, cok! Ayo dong, pecah dong! Masang, ada yang pecah, cok! Woy, aduh, bala, guys! Bala, cok! Ada yang pecah. Oke, okay, nice pecah Ah, sekali doang guys, pecahnya guys Nice banget Oke, okay, apelnya ikut cok Ah Sulit ini mah cok Ih, eh, jeli ungu dong Nice banget, jeli ungu pecah cok Oke, okay, pisang lanjut Itu dong, nah yang warna itu nice Apelnya connect cetak hmm Manis, jambu bolnya lanjut. Mm. Manis ini, Guys, ih, ini baru lumayan dapat ya? Guys, kali berapa nih? Dapat gua? 2,6 guys. Anjay, gitu 2,7 dapat total. Manis banget, emang bersama. Lihat gaya banget, Bang Tohib tuh anjir. Gila, Bang Tohib! manis bang tohip gas kun kita pasang lagi guys lumayan nih ih langsung profit 2 juta guys gue masih penasaran kita langsung ini aja se game lagi se game 2 game lagi lah aduh ngelek co ah baterai gue habis anjir pantesan ah oke apa nih yang kena Tadi udah diputar, guys. Udah diputer belum sih. Harusnya sih udah diputar, coba. Semoga ya kena lagi nih. Ah, pisang anjir. Pisang, guys. Sulit ini mah. Pisang yang kena. Oke, kita sudah ya, guys. Video kali ini. Terima kasih yang buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa linknya ada di kolom komentar ya, guys langsung aja gas kan gue mau ED dulu lumayan profit 2 juta guys bye bye semuanya